serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari aku Rita Raja Guguk para sahabatnya mengunggah sebuah postingan foto cute baby Wow, Masya Allah banget ya BBL memang terlihat sangat ganteng Apalagi semakin hari memang saat ini Semakin mbul untuk BBL, Masya Allah Ini ketika momen pemotretan Memakai baju bola Wow, <im End' into this world> memang luar biasa Sebelumnya ada kalimat kansen yang dituliskan Oleh akun Rita Raja Gugu. Lebih suka yang mana? Selit pertama atau kedua? Kesayangan Lesti Kejora? Rizky Bila, Kira-kira persahabat Kalian menyukai foto yang pertama ini Atau di slide berikutnya Coba kita lihat slide kedua Duh, manja banget ya BBL Dua-duanya memang cute Tentu nggak bisa Milih salah satu Dua-duanya memang membuat kita Semakin gemas kepada BBL ini Masya Allah Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh persahabat Yakni dari akun Instagram Revalia, Anuscore 1010 Putri mengatakan, "Suka dua-duanya, gemes katanya persahabat, ya tuh. Para fans saja menyukai keduanya karena dua-duanya bikin gemes banget pengen nyubit pipi embolnya BBL. Mudah-mudahan semakin banyak doa dan support yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar. Untuk ke kabar selanjutnya, persahabat kita lihat juga." Ada sebuah kabar spesial yang diunggah oleh akun Leslar Anuskorsi Menginfokan soal kemenangan Bunda Lesti Kejora Di ajang AMI World Persahabat yang perhatikan anugerah musik Indonesia atau AMI Bunda Lesti Kejora di tahun 2017 Ini memenangkan piala penghargaan Sebagai artis solo pria atau wanita terbaik Dengan judul lagunya Egoistik dan di 2019, Bunda Lesti Kejora pun memenangkan Piala Penghargaan di duo atau grup atau kolaborasi terbaik dengan judul lagu Lebih Dari Selamanya. Di tahun 2020, Bunda Lesti Kejora pun mendapatkan Piala Penghargaan Artis Solo Pria atau Wanita Terbaik dengan judul Lagu Tirani. Dan untuk tahun 2021 kemarin, Bunda Lesti Kejora Alhamdulillah mendapatkan piala penghargaan sebagai artis solo pria atau wanita terbaik dengan judul lagu Kulepas Dengan Ikhlas. Itulah persahabatnya kemenangan Bunda Lesti di ajang AMI World. Ini suatu kebanggaan dan salah satu yang membuktikan bahwa memang benar-benar Lesti kejora tidak jago kandang, persahabat. Ya. Banyak sekali netizen, banyak sekali haters yang berkomentar negatif ketika Bunda Leslie, Papa Pilar dan BBL memborong piala penghargaan di Kids World 2022 semalam. Kita lihat juga persahabat di sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Masih kurang ya, entar kita tambahin lagi deh buat nampar kaum haters. Tuh persahabat ya, bismillah. Next SCTV, kita libas lagi semua kategori yang masuk. Doakan saja, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid mendukung apapun yang terbaik buat lesti dan Bilar. Berikutnya, persahabat, kita mampir ke Indosiar di laman akun Instagram Indosiar mengunggah sebuah postingan video Bunda Lesti Kejora bersama ya. ini sih luar biasa kebanggaan banget untuk kita semua ada sebuah kalimat ucapan yang dituliskan oleh akun Indosiar karena usaha tidak menghianiti hasil selamat Dede Lesti Kejora udah borong piala di Kiss World 2022 wow ucapan selamat langsung diberikan oleh Indosiar untuk seorang Lesti Kejora ini juga sepertinya bentuk pembelaan langsung dari Indosiar karena usaha itu tidak mengkhianati hasil. Berkat kekompakan seluruh fans Leslar yang tak henti-hentinya para sahabatnya mendukung untuk Bunda Lesti maupun Papa Rizky Bilar. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat, salah satunya dari akun Lesti Bilar, underscore Leslar, mengatakan di kolom komentar, kalau ada yang lihat begini, terus merasa hujan kepanasan, panas kehujanan itulah markona. Tuh, persahabat ya. Bila mana ada yang melihat tosingan ini, merasa hujan kepanasan, panas kehujanan itulah dia markona. Persahabat, ya. Kita sebagai fans harus selalu mendoakan, mensupport, mendukung karya-karya Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya, persahabat, kita lihat juga. Ada sebuah foto yang diunggah oleh akun Dion Usdon yang di kembali oleh akun Lesti Bilar Team Persahabat ya, ini sih luar biasa Ketika main sepak bola memang di-match di dari seorang Rizky Bilar Selalu membuat emak-emak Leslar baper Selalu bikin emak-emak jingkrak-jingkrak -emak gak karuan Persahabat ya, Masya Allah Mudah-mudahan idola kita selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang untuk berikutnya kita lihat juga persahabat. Ini ada momen spesial ketika kemarin ya jalan berdua bareng tanpa BBL, masya Allah. Ada sebuah kalimat juga nih, ucapan terima kasih kepada Bunda Lesti dan Papa Abang L katanya masya Allah banget ya. Kita lihat juga berikutnya persahabat ya sebuah postingan, masya Allah. Ini momen ketika kumpul bersama keluarga, tim persahabatnya masya Allah. Mudah-mudahan tentunya kita juga bisa melihat kembali nih keseruan dari keluarga besar muda Lesti di Cianjur. Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan bahagia yang selalu kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan tontonin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.